Opening seremoni Piala Dunia tahun ini telah rampung dilaksanakan Hebatnya, Qatar menciptakan hype-nya sendiri setelah menyukseskan pembukaan ini dengan begitu meriah Berbagai tontonan Fantasis mereka suguhkan agar event kali ini menjadi sangat memorable dan sulit dilupakan jagat sepak bola dan untuk itu, kali ini kami akan merangkum beberapa hal fenomenal yang tersaji pada pembukaan Piala Dunia edisi Qatar ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak, check it out! Pembacaan Surat Al-Quran Menyusung tema kebersamaan untuk seluruh umat manusia, Qatar selaku tuan rumah yang ruang lingkupnya kental akan nilai-nilai keislaman sukses melengkapi kemeriahan opening ceremony Piala Dunia dengan menyertakan ayat suci Al-Qur'an sebagai wadah ajakan perdamaian di seluruh perwakilan dunia ini berkumpul. Adapun ayat yang dilantunkan oleh Ganim Al-Muftah di Piala Dunia edisi tahun ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13 yang mana isi kandungannya sendiri ialah seruan untuk saling mengenal dan saling bertoleransi karena sudah diciptakan dari suku serta bangsa yang berbeda. Performa Jonggook berlokasi di Asia, Qatar benar-benar mengaplikasikan tema persatuan keberagaman yang diusung dengan menampilkan salah satu selebriti pemilik fanbase terbesar di benua Asia, yaitu John Jungkook, personil boyband BTS. Jungkook sendiri tampil sebagai pengiring soundtrack resmi Piala Dunia kali ini yang berjudul Dreamers. Kemunculan Leap, Maskot Piala Dunia Keputusan Qatar memilih Leap sebagai maskot mereka di Piala Dunia kali ini terbilang sangat cerdas. Sebab kemunculannya yang ikonik dan tergambar sangat realistis pada pembukaan seremoni, melampaui kemewahan berbagai maskot Piala Dunia terdahulu. Flashback 4 Lagu Piala Dunia Negara Arab memang jagonya mengulas sejarah, selain menampilkan jongkok BTS, Qatar sukses mendongkrak kemeriahan pembukaan acara mereka dengan kembali membawakan lagu-lagu ikonik piala dunia terdahulu yang menggetarkan jiwa. Adapun lagu yang mereka mess up adalah mulai dari Ale-Ale yang dibawakan Ricky Martin, lalu Waka-Waka milik Shakira, hingga La Copa de la Vida dan Magic in the Air. Aktor legendaris Morgan Freeman Dengan suara karismatiknya, aktor Morgan menyulap detik-detik dibukanya seremoni menjadi lebih intim dengan menopang Ganim Al-Muftah melantunkan ayat suci Al-Quran layaknya kisah The Story of God, salah satu serial yang pernah ia bawakan. kembang api Dengan limpahan anggaran yang terbilang unlimited, Qatar membakar semangat publik sepak bola. Khususnya mereka yang hadir di Stadion Al menyaksikan acara pembukaan Piala Dunia dengan gemuruh cahaya kembang api yang menghiasi kegemerlapan langit Qatar. Penonton yang hadir diberi minyak wangi. Kata melakukan begitu banyak hal yang sangat indah, sehingga para penggemar yang berpartisipasi dalam upacara pembukaan Piala Dunia FIFA, begitu antusias menyemarakan event ini. Salah satu hal indah lainnya adalah, mereka yang telah memesan kursi di seremoni ini, diberi hadiah berupa wawangian merek Max dan Oud. Stadion ala tenda yang mencuri perhatian. Stadion Al Bayt adalah saksi di mana seremoni pembukaan Piala Dunia paling meriah pernah terlaksana. Stadion ini sendiri memiliki bentuk unik menyerupai kumpulan tenda raksasa ala bangsa Arab di zaman nomaden dulu. Infrastruktur megah ini mampu menampung kapasitas 60 ribu penonton, menjadikannya stadion terbesar kedua di ajang Piala Dunia edisi Qatar. <Sing> Kemeriahan di luar stadion. Tanya di dalam stadion, antusiasme tinggi dari pembukaan seremonial ini juga disemarakan oleh mereka yang tak bisa datang ke dalam stadion. Berbagai fasilitas mewah yang disajikan pihak tuan rumah menjadikan event terakbar sejagat ini meriah di tiap sudut negeri Qatar. Lawan Menjadi Kawan Di laga pembuka antara Ekuador kontra Qatar, salah satu fans dari masing-masing kubu sempat ribut dan beradu argumen. Namun di akhir laga, kedua belah pihak tampak berdamai mengamalkan moto piala dunia kali ini, yaitu kebersamaan seluruh umat manusia yang dijembatani oleh sepak bola. Fans Ecuador inginkan bir. Terdapat aksi lucu lainnya ketika partai pembuka dilaksanakan antara Qatar dan Ekuador di mana pendukung kesebelasan tim tamu menggaungkan Can ingin menikmati sebuah bir, seraya menyaksikan pertandingan. Lalu ada aksi cerdik dari salah satu fans, menanggapi pelanggaran membawa minuman beralkohol ke dalam stadion. Ia tampak melapisi kaleng bir miliknya dengan sarung sintetis Coca-Cola. Hmm, ada-ada aja ya? Nah, sebat bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Gimana pembukaan Piala Dunia kali ini meriah parah bukan? Semoga hype ini terus berlangsung sampai acara puncak nanti ya. Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga. They told me I didn't stand a chance, yeah Things found you, had you at a grass, yeah But nobody ever asked if you could dance, yeah Well, only one who did that was somebody like me When you ask my name, I panicked, so out of my league